Mubahala on progress, hakim MA yang tolak kasus kasasi kasus KM50 akhirnya ditahan KPK terima suap 3 miliar rupiah. Oh male, simak selengkapnya kemudian kita bahas kawan. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Dengan ditolaknya kasasi ini, dua polisi yang menjadi terdakwa di kasus itu, Gribto Fikri Ramadan dan Ibda M Yusmin Korella, tetap difonis bebas seperti putusan pengadilan sebelumnya. Putusan itu diambil dalam sidang yang digelar Rabu 7 September 2022. Fonis diambil oleh Majelis Hakim yang dikutuai oleh Desnayeti dan beranggotakan Gazal Basale dan Yohanes Priyana. Putusan kasasi ini sama dengan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pengadilan tingkat pertama tersebut, Hakim memutus Bebas Pikri dan Yusmin. Hakim menilai keduanya melakukan penembakan, namun dalam upaya membela diri. KPK akhirnya tahan Hakim Agung Gasal Saleh terkait kasus suap. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya resmi menahan Hakim Agung Gasalba Agung Gasal Basale sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara pidana kooperasi simpan pinjam intidana di Mahkamah Agung. Penahanan ini dilakukan usai penyidik memeriksa Gasalba selama beberapa jam di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022. Gasalba ditahan di rumah tahanan KPK Pondam Jaya, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Untuk kepentingan proses penyidikan, GS atau Gasalba ditahan oleh tim penyidik KPK selama 20 hari pertama, yang dimulai 8 Desember sampai dengan 27 Desember 2022 pada rutan KPK pada Pemdam Jaya Guntur. Ujar Wakil Ketua KPK Yohanes Tanaksat mengumumkan penahanan Gasalba di Gunung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta, Selatan Jakarta Kamis 8 Desember 2022. Dalam pengumuman penahanan ini, Gasalba turut dihadirkan Gasalba terlihat mengenakan rompi oranye dan kedua tangannya di Borgol. Dalam kasus ini Gasalba Sade dan bawahannya dijanjikan uang 2,2 miliar rupiah. Suap itu diberikan melalui PNS panitera MA bernama Desi Yustria. Suap diberikan agar MA memenangkan gugatan kasasi yang diajukan debitur Intidana. Rianto Tanaka ia didampingi dua pengacaranya, yaitu Yosef Parera dan Eko Suparno. Gasalba diduga meminta menerima suap uang ribu dolar Singapura atau sekitar 3 miliar rupiah terkait pengurusan perkara pidana kooperasi simpan pinjam inti di MA. Eh, eh. Adapun perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap Hakim Agung Sutrajat Dimyati. Ia diketahui menangani perkara perdata gugatan kasasi kooperasi simpan pinjam intidana Sementara itu, Gazalba menangani perkara gugatan kasasi pada perkara pidana intidana Nah, ya kan? Jadi ini kawan, viral di uh, Iwan PM ya, ini ada di Twitter. Nah ini ada di Twitternya Iwan PM2 ya. Muhabbala Om Progres. Semua yang terlibat dalam penyiksa pemantauan dan kejaliman terhadap enam pengal ulama. Kita doangnya dan terhina di dunia sampai rata. Nah, ini kawannya dari Iwan ya. ya. Pertanyaannya adalah. Nah itu sekedar informasi di hadapan sahabatku ya. Jadi dulu ternyata Pak Gazalba ini Pernah bahagian daripada yang menolak kasasi KM, eh, peristiwa KM50 Ya kan, oh, meninggalnya 6 laskar FPI Nah sekarang Gazalba masalah dengan hukum KPK karena suap Inilah rusaknya kawan Inilah rusaknya pemerintah di negeri ini jika penegak hukum yang seperti ini, ya seperti yang di MA ini, sudah main suap-menyuap, inilah yang merusak. di Disinilah keadilan dipermainkan. Entah bagaimana nasib saudara-saudara kita yang menuntut keadilan tapi tidak punya duit. Kalau penegah hukum yang seperti ini saja mudah disuap, inilah yang merusak, merusak sistem di Indonesia di negara kita. Sangat susah memang sekarang mencari penegak hukum yang betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik. Ini baru satu contoh, mas agung, ya Mahkamah agung ini kan lembaga. Lembaga tinggi kawan yang menentukan nasib, ya, orang-orang yang mengadukan keadilan, tegaknya keadilan di negeri ini, itu di Mahkamah Agung. Tapi kalau isinya diisi dengan orang-orang seperti ini, rusaklah. Negara kita, keadilan pasti susah untuk kita raih seharusnya penegak hukum yang seperti ini yang suap menyuap ini ini hukumannya harus jauh lebih berat karena apa? dia penegak hukum, dipercaya untuk menegakkan hukum digaji pakaiwan rakyat ya kan? digaji pakaiwan rakyat agar menegakkan keadilan agar, huk ya, agar jabatannya digunakan sebaik-baiknya untuk keadilan tapi kalau sudah suap menyuap begini ini kan Terjadi ketidakadilan. Ini berbahaya. Dan sengketa-sengketa atau permasalahan masalah nasional. Ini kan terakhirnya di Mahkamah Agung yang tidak bisa diselesaikan dengan eh, penyelesaian yang lain. Ya mungkin terus berupaya. Nah berupaya untuk meminta keadilan. finishnya kan di MA Nah kalau di finishnya siji, di ekornya apa di ujungnya ini, MA saja ini bisa disuap. Wah, reket mau kemana, nyari keadilan. Ini kawan, ini yang harus dihukum berat yang kayak gini-gini. Bagaimana menurut sahabatku? Selamat berdiskusi, baik pidonya kawan.